Who is the school fans welcome back to timeout dan Selamat datang di kelas timeout pertama di 2023 I'm super excited for today Tapi ya pasti happy new year untuk semua timeout geng. Semoga tahun 2023 ini akan menjadi tahun yang jauh lebih baik untuk kita semua Dan kalian setia untuk support timeout setiap episodenya Amin Dan tahun 2023 ini akan menjadi tahun terbesar untuk basket di Indonesia Karena kita akan menjadi host untuk FIBA World Cup 2023 Semoga kita akan jadi host yang baik, teratur, dan juga juga luar biasa nantinya. Amin. Dan harapannya setelah FIBA World Cup 2023 itu adalah uh, hype dan juga antusiasme untuk basket akan naik di Indonesia dan semoga juga akan semakin banyak orang yang menonton basket. Amin. Itu adalah harapannya. Semoga setelah 2023 uh, setelah Viva World Cup 2023 itu basket pokoknya akan terus naik deh. Jangan sampai redup nantinya si doa gue seperti itu ya. Amin sudah. Dan untuk kelas hari ini of course sudah saya siapkan jersinya. Ini adalah oh hip saya ya hari ini harinya bersejarah sekali dia mencetak 71 poin untuk Cavaliers yes Donovan Mitchell hari ini gila sih ada out of body experience saat lawan Chicago Bulls jadi kita akan bahas itu dan juga kita akan bahas tentang Golden State Warriors, uh, Kevin Looney, Raymond Green, dan juga Clay Thompson. Menyelamatkan mukanya Jordan Poole hari ini. Jadi terlihat dua topik utama kita untuk kelas hari ini. Tapi sebelum itu, guys, gue mau ingetin aja nih. Cara support channel ini gampang banget, guys. Kalian bisa kasih like, bisa kasih komen. Gue main belajar dari konten trash talk-nya bersama Denny Sumargo. Itu kalau... Kalian kasih like banyak, kasih komen banyak itu kontennya akan nyebar dan akan reach makin banyak orang dan makin banyak orang juga akan menonton. Jadi, itulah cara gratis guys untuk support channel ini. Hanya kasih like dan kasih komen aja setelah kalian nontonnya. So, once again, I really appreciate the support selama 2022. Kita survive! We survive another year. Gue senang banget kita bisa survive another year. Hopefully 2023 channel ini akan makin besar dan kembali bisa survive lagi. Kalau kalian ingin membantu survival dari channel ini, kalian bisa join jadi member. Kalian bisa langganan di sini di mana kalian bisa dapat um, eksklusif konten. Kalian juga bisa join our exclusive Discord. Jadi itu cara yang berbayar untuk support channel ini. So semoga aja kita juga bisa sampai seribu member di channel ini di tahun 2023. Amin. Kalau gitu, tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke kelas hari ini. Sorry banget, kita kembali skip untuk comment of the day dan juga untuk rock and roll. So, karena kita langsung ke kelas hari ini aja sih. Gue mau nanya kepada kalian semua, what's going on in the NBA sekarang ini? Gue selama jadi fans NBA, itu gue gak pernah lihat stretch seperti ini. Dimana record after record, dipecahkan, dipatahkan, dan juga kayaknya sehari itu bisa ada tiga pemain, empat pemain yang mencetak 40 poin, guys. Gue gak pernah inget. Kejadian di NBA seperti ini sih. Dari dulu gue belum pernah lihat sih Ada stress seperti ini Apakah superstar di NBA memang Skillsnya makin naik They elevated their game Atau emang gak ada defense <tuk> Tapi kalau menurut gue sih Kayaknya superstar itu semua Udah elevated their game Itu kenapa the game so easy for them uh, Itu kenapa juga makin banyak pemain pemain yang mencetak poin Kayak di atas 40 terus sih So we are so lucky sih To be a witness To be an NBA fans right now Menurut gue oh. ポッポッ<笑> Basung pertama di 2023, wajib dong. Opa LeBron yang baru aja celebrated. His 38th birthday. So happy belated birthday untuk LeBron James. Tapi King James semakin tua, semakin kuat sih. Opa ini sih. I don't know what is he drinking, bro. But teh water, LeBron. <laughs> Gila sih, LeBron. Back to back, 40 points setelah ulang tahun. Dia nggak bercanda sih pas dia bilang. Dia akan coba untuk cetak 40 poin biar Lakers bisa menang terus. <laughs> Dan... Hari ini 43 points, 11 rebound 6 assists untuk bantu Lakers menang atas Hornets dengan skor 121-115. LeBron satu-satunya pemain yang udah berumur 35 tahun atau lebih yang bisa mencetak. Back to back, 40 points and 10 rebounds. Uh, LeBron masih menghibur gue banget sih. Gue tadi pagi bangun jam 7 pagi demi nonton LeBron lancaran. Gue gak mau miss sih ya. karena gue pengen appreciate greatness. Gue pengen appreciate LeBron while I can, while he can still fly menurut gue. Wajib sih untuk nonton Lakers sebanyak-banyak, apalagi kalau game-nya lagi cukup seru. Um, ya, yeah, LeBron tadi masih terbang-terbang dengan alley nya yang pertama dari Austin Rift. he catch it with two hands. And then yang paling keren sih yang Daddy Danny Schroeder sih. Daddy Danny Schroeder sih gila banget sih. Dia selesai dengan River Slam, bro. He is 38. Siapa yang umurnya 38 bisa Do the same thing, bro Gila, Lebron tuh gak pernah gagal sih Untuk amaze kita, dan walaupun umurnya Udah 38 tahun sekarang ini sih Tapi gue gak boleh lupa, share ito, to the Schroeder Shooter tadi juga hampir bikin jatuh PJ Washington sih Dengan cross crossover. That was pretty nice too But back to Lebron, though. Lebron sebenernya memang udah Ganti game dia sih Dia udah kayak lebih banyak fade away Banyak kayak step through, tapi dia masih kuat banget man. Dia bisa bulldozing his way Ke, lay, ke dalam lane juga tapi masih terbang-terbang juga coy, Lebron. Jadi, um, very happy untuk bisa nonton Lebron hari ini. He's the definition of dong hari ini. Karena no AD, uh, Russell Westbrook juga tadi cuma main... 11 menit dia tadi live karena kakinya pegel. Uh, dan jadi nggak ada bintang untuk Lakers so that's why tadi LeBron uh, took over the game juga untuk si Lakers. Apalagi tadi Lakers sudah sempat up 24 tapi di kuarter keempat kayak mereka pada kecapai akhirnya kekejar tapi untungnya masih memenangkan game kali ini. But I love Thomas Bryant juga Thomas Bryant another excellent game for the Lakers. 18 point 15 rebound lumayan banget sih ada dia. Pas nggak ada AD sih sangat membantu banget menurut gue. Uh, Austin Rivers tadi kayak dia sedikit Uh, cedera lagi ankle nya tapi tadi pas lagi main mainnya bagus banget sih dia lima belas poin tujuh asis enam rebound Tapi kalau dia gak cedera sih kalau dia main di fourth quarter I think bisa triple double sih hari ini untuk Austin Reeves Sedangkan dari jadi Hornets hari ini hanya Terry Rozier yang menjadi top scorer dengan dua puluh tujuh poin Lamelo don't know oke game dia tadi selesai dengan dua puluh dua poin tapi shootingnya kurang bagus oke okay, berikutnya kita mau ngomongin tentang Joel Embiid yang menurut gua juga makes it look so easy untuk dia bisa empat puluh dua poin dan sebelas rebound uh, Sixers kembali menang lagi hari ini dengan series uh, 20-11 atas New Orleans Pelicans, but man that duo, though. that pick and roll antara Embiid dan juga uh, James Harden just unstoppable. Walaupun gue kesel sih mas si James Harden tadi sih dia terakhir so, ngespin ngespin bola terakhir itu. Man, gue bingung sama pemainnya pelik ke ada nabrak dia Itu kok ada Zion, gue rasa ditabrak sih sama Zion sih Kesel banget sih lo ngeliatin si James Harden kayak mau ngabisin waktu Tapi dia kayak spin the ball on his finger like Fuck bro, come on now Kayak gitu amat James Harden Tapi, men, duo itu menurut gue That pick and roll is deadly Gak ada yang bisa stop sih, apalagi kalau Si Ambit udah nge itu dia mau ke rim, either dia akan finish dengan dunk, atau akan dengan layup itu pasti, kalau ngapoin poin ya foul sih menurut gue sih. Dan Ambit, jump shotnya, lagi water banget sih, lagi enak banget sih, tadi dia nembaknya di game kali ini. So, man, Ambit and Harden, I think that duo, udah mulai clicking ya, mulai clicking dan udah mulai kompak banget sih menurut gua dan Harden tadi selesai dengan amadeus 27 point and 8 assist tapi of course kalau yang melangkah jauh somebody need to step up for them karena Tobias Harris sayur banget Tobias Harris hari ini cuma 5 poin tadi Man, what happened to him, bro? <laughs> I really don't know what happened to him. And then, of course, started smaxing, baru aja balik di cedera, masih finding his rhythm. Hari ini cuma 12 poin, di Anthony Melton cuma 11 poin. So, the are Teammates harus bisa ada yang step up sih Kalau memang feeling yang melangkah jauh nantinya uh, Pelicans hari ini sial banget sih Zion cedera uh, Zion tadi kena hamstring uh, Padahal tadi Zion itu lagi bagus banget mainnya Dan Pelicans lagi in a very good position Mereka lagi di top 3 di Western Conference Tadi Zion sebelum cedera Udah otw triple double 26 poin 7 assist Dan juga 6 rebounds Tapi saya katanya pas Zion keluar Permainannya Pelicans agak turun Tapi tadi Si CJ juga not bad Si CJ tadi 26 poin But praying though Prayers to Zion Williamson agar dia absen atau terlalu lama sih untuk Pelicans Next kita akan ngomongin tim yang paling hot sekarang di NBA And of course is the Brooklyn Nets yang menang 12 kali secara beruntun Mereka hari ini akan San Antonio Spurs tim cupu Timnya Eric Linarto 139-103 hari ini menangin di depannya Kilian Mbappe dan juga Akraf Hakimi uh, Mbappe tadi sampai masuk lock room bro <laughs> asik banget sih Abis itu dapat lagi berdua dari uh, Kevin Durant. Tapi paling keren tadi pas lihat dan juga paling sini pas lihat ekspresinya Mbappe sihabis dia ngeliat si uh, Kevin Durant nembak tadi dia ekspresinya priceless banget sih menurut gue sih aduh one day pengen masih ketemu Mbappe atau nonton Mbappe sih itu idola gue di sepak bola sih sekarang ini sih. Tapi um, KD super efficient game 25 points uh, 10 dari 14 field goalnya. 11 asis just sebelas assist just a very easy work kali ini untuk uh, easy money sniper tapi of course Gua harang masih seneng banget melihat Kyrie Irving playing basketball man, no drama just straight basketball tadi Kyrie ada putback slam bro gila kita kapan terakhir ngelihat Kyrie jump that high bro gila tadi benchnya langsung went crazy after that dan uh, then of course tadi lagi transisi dikasih Sham God lalu di finish di depannya Trey Jones oh my god that was like poetry in motion sih so, benar-benar beautiful banget layup dari Kyrie Irving Kyrie I love Kyrie as A basketball player, gue nggak pernah hate Kyrie as a basketball player. Menurut gue, one of the most skillful players ever in the NBA. Hari ini 27 poin, 8 rebound, and TJ Warren juga off the bench, ini menyumbangkan 18 poin untuk Brooklyn Nets. Paling hot timnya, 12 in row, and of course 16 dari 17 pertandingan mereka menang. Uh, mereka still number 2 in the Eastern Conference, dengan kemenangan 25, dan juga kekalahan 12 kali. So next! Dan masuk ke topik utama kita hari ini uh, Kita membahas tentang Clay Thompson Dan juga Golden State Warriors uh, Clay hari ini 54 poin Tapi timnya nyaris kalah tadi uh, Untungnya terakhir tadi Di babak second overtime Ada Kevin Looney Yang cleans up si Clay Thompson Punya 3 point shot uh, Untuk for the game winning bucket Tadi at the end Warriors masih gagah Di home court Mereka menang hari ini 143-141 In a thriller Against the Hawks Lewat double overtime Loon guard Tadi terakhir itu dapat good position depannya dia Dejante, Dejante gak even coba untuk lompat guys <laughs> males banget bikinnya box out si Looney tadi, makanya si Looney dapat dua kali putbacknya um, yeah, i think tadi Looney just had an amazing game dia juga hari ini 14 point 20 rebound, dimana 10 nya adalah offensive rebound so, man, got save the day untuk Warriors and juga Clay Thompson like i said, Looney, Draymond and Clay hari ini hard carry banget untuk Warriors Uh, spotlight ada di Clay, gue mau kasih shout out dulu kepada uh, Anthony Lamb ya, kok halnya namanya gue sampe lupa namanya, Anthony Lamb, nanti kok halnya deh, 17, uh, 17 point, Dante played amazing defense, dan juga Dante di, wah, oh, kayak dulu kita bilang, Dante ini kayak gak cocok ganti GP2, tapi ternyata Dante now, he is, Paul yang killing it. tadi dia juga satu 3 point yang nyamain untuk masuk ke overtime. Terima kasih Dejante. Dejante hari ini dua kali asisi Warriors ya. Yang pertama 3 pointnya Dante harusnya, yang terakhir gak mau box out si Kevin Looney ni. Two <tuh> assists from Dejante for the Warriors. Tapi Dante, me, ating Dante, gue gak tahu ya. Mungkin gue harap masih ke bawah situasi ke bawah momen dari gue Dante ating. Better than GP2. That's mohan hard take sih. Karena he provides more offense untuk si Golden State Warriors But back again, spotlight hari ini pasti ada di Klay Thompson karena dia 54 points and only with two free throws. Hanya dua free throw saja guys. That is insane. Klay uh, tadi 10 kali three point dan dia juga had eight rebounds in this game. Uh, ya Atlanta menurut gue apa hara sih jaga Clay sih Dia mereka sering banget telat uh, nutup Clay Apalagi kalau yang set screen adalah Dante Dante, man, he did a lot of things today Dan dia salah satunya adalah nge-set screen Untuk membebasin Clay Thompson Dan tadi Clay banyak banget nyetak poin setelah dapet screen dari Dante uh, Balik kita juga gak boleh lupa sama Draymond Green Draymond Green played an amazing defense Tadi dia benar bener depo status defense-nya Dari akhir quarter keempat hingga Overtime dia sempat matiin The John T. Murray juga, and of course kita enggak boleh lupa ada clutch three point tadi di second overtime tadi ceritanya Draymond itu cuma satu kali three point dan tadi si uh, Warriors itu Pas Draymond nembak 3 point itu udah franchise record Mereka udah 57 attempt Jadi ke 58 adalah attemptnya Draymond Green Itu masuk guys Jadi amazing guys Amazing stats menurut gue tadi uh, ya yeah, man Draymond selesai dengan the most Draymond stats ever 5 poin 13 rebound, dan juga 11 assist uh, Tapi pemain ini seperti gue bilang 3 pemain ini menyelamatkan mukanya Jordan Poole I think Jordan Poole huh, Bikin banyak fansnya worst Jantungan gak sih Hari ini menurut kalian Jordan pun of course Masih uh, 28 poin Tapi tembakannya itu loh 11 dari 31 Tadi menurut gue Di quarter keempat Dan di overtime today udah mulai overthinking tuh, Anak jaksel tuh Udah mulai overthinking Akhirnya Bad decision making Bad shot selection Banyak sekali Hampir membuat uh, Hampir membuat Warriors kalah tadi uh, JP just needs to chill, man JP needs to chill, he's playing really well Tapi menurut gue kalau memang dia udah mulai kepengen Take over atau udah pengen berlebihan Banyak gaya, udah tuh akan ngerusak si saksi gue sih, Warriors menurut gue sih Tapi uh, untungnya tadi masih Diselamatkan sama teman-teman depannya untuk bisa Memenangkan game hari ini, tapi Warriors sakti banget at home Masih, um, mereka tujuh 17-2, man, at Chase Center dan mereka down hari ini gak ada Steph, gak ada Wiggins, gak ada Kuminga, gak ada Jamichael Green, dan gak ada Iggy masih Tapi mereka tetap aja bisa menang Yang gue bingung tapi kalau lagi away game mereka mainnya ke tim paling bawah yaitu Detroit Pistons Ataupun udah kayak <laughs> Charlotte Hornets mainnya ya tapi um, on the road Aneh banget sih. Mereka rekordnya 3.16 sekarang ini sih. They need to find a way sih. Untuk bisa bawa momentum, intensitinya dari dari homenya dia. Untuk main on the road. Tapi menurut gue perbedaan paling besar adalah mungkin level confident level. Dan juga niatnya. And of course semangat. And of course terakhir adalah... Menurut gue, intensity, intensity defense sih. Intensity defense-nya sih, Warriors kayak kalau at home tuh, wuh, off the charge Tapi kalau on road kayak agak kurang banget sih. Jadi, uh, yeah man, if they wanna improve their record dan mau memastikan diri ada di NBA playoff, they need to carry that, that, um, Defensive intensity at home untuk bawa ke on on the road. Uh, ya yeah, hari ini dari Atlanta Hawks gue gak catat sama sekali statsnya tapi gua akan coba buka dulu sekarang kita langsung buka dari sini uh, Trey Young tadi kau inget gue double double yes Trey Young 30 poin uh, lalu 14 14 asis 7 rebound oke okay, bentar ada game yang main and Siapa lagi yang ngepoin? ada Aduh, maaf ya. Ini enggak diedit guys. guys. Um, satu lagi top scorer adalah John Collins, 25 poin, 13 rebound. Dan juga ada The John yang 25 poin dan juga 10 rebound. So, now kita pindah ke game yang terakhir. Dan ini adalah... Donovan Mitchell with a historic night hari ini. Historic performance, karir high, 71 poin, 11 assist 8 rebounds. Cavaliers comeback untuk ngalahin Bulls dengan skor 145-134 lewat overtime. Nggak kebayang sih, kalau dia tadi uh, 70 point triple-double. Hanya perlu 2 ribu lagi untuk 70 poin triple-double. Luka, last week 60 poin triple-double. Udah bisa langsung dilupakan. tuh Tadi itu terjadi. Uh, amen. Tapi tadi gue tadi jujurnya ngeliat si Darwin Mitchell di quarter 4 agak worry sih karena dia udah kayak pincang-pincang gitu udah pegangin pahanya mulu. Mungkin gue takut banget tadi dia kena hamstring tapi malahan di quarter 4 sama overtime, he was on fire. Overtime-nya kalau gak salah dia mulai dengan 3 kali, 3 poin sih gue sih. Tapi belum overtime, of course kita harus bahas tentang he pulled a Luka. He pulled a Luka from the free throw line, dia miss his second free throw. Gue gak tau gimana caranya, dia bisa dapat bola itu lagi Dan juga, itulah bola kayak dilempar, asal aja dia boleh bisa masuk loh Untuk send the game to overtime uh, Dan selama game ini, tadi kok gak salah selama regulation ya Selama regulation, maybe kok gue gak salah, tapi gua salah, please dikoreksi Hampir selama regulation, kayaknya si Cavaliers itu gak pernah unggul dari Chicago Bulls, kayaknya baru keunggulan pertamanya itu pas lagi overtime, dan pas lagi overtime, boss itu kayak udah nganiat niat main, kayaknya mereka udah patah hati, udah patah semangat, gara-gara kekejar uh, mereka unggul dari 21 poin something like that um, ya, yeah, kena 13-0 right, langsung <laughs> di awal overtime itu sih, jadi langsung bubar, and yeah man, Donovan Mitchell man 71 points, 22 dari 34 field goal-nya, 20 dari 25 untuk free throw-nya uh, pemain pertama yang bisa mencetak 70 poin dan juga 10 asis dalam sejarah NBA. Dia menjadi pemain ketujuh, kalau nggak salah ya. Untuk menjadi pemain yang mencetak 70 poin di uh, NBA game. Um, yes, and then of course ada rekornya dia adalah... Pemain Cavaliers, di franchise Cavaliers, dia pemain yang bisa mencetak poin terbanyak dalam sebuah game. Gila sih rekornya Lebron sama rekornya Curry kalah men. Lebron sama Curry masing-masing hanya mentok di 57 poin. Jadi sebelumnya belum pernah ada pemain Cavaliers yang mencetak 60 poin. So it's an amazing achievement untuk. Donovan Mitchell, Spider tadi juga Spider responsible untuk 99 poin Cavaliers 71 lewat poinnya. Dia 28 poin lewat asisnya itu hanya kalah dari rekornya Will Chamberlain. tetap harus ada si Mas Will di situ ya. Setiap rekor NBA kayaknya ada dia aja, uh, But... Gue seneng banget sih ngeliat Darwin Mitchell, kita tahu dramanya dia dari Utah Jazz Tahun lalu seperti apa, banyak orang yang mungkin meragukan leadership media seperti gue Gue meragukan, dan juga mungkin meragukan banyak hal tentang dia Tapi hari ini dia buktikan kalau dia adalah one of the best players in the NBA Tadi dia semua itu juga tanpa ada Darius Garland, tanpa ada Evan Mobley So, dia hari ini juga gendong Cavaliers yang gak bisa mengalahkan Chicago Man. Bulls Mem, Bulls kapan mau pecat Donovan Billy Donovan, gue bilang Donovan Mitchell kapan mau pecat Billy Donovan man, come on bro somebody just like I feel like somebody snatched his soul in the fourth quarter. Dia kayak gak bisa ngelatih gitu. Eh sorry in the overtime period. Tadi di overtime dia kayak ada bingung gitu mau ngapain, kasih instruksi apa ke timnya juga kayak bingung gitu sih. This team kapan dipecahnya ini? DeMar DeRozan, are you going are you going to the Lakers? <laughs> tapi gue penasaran sih kira-kira tim Chicago Bulls-nya akan dipecah atau enggak? Kasihan DeMar man. DeMar udah 44 poin hari ini tapi masih kalah. Dan 44 poin yang gak akan dihubungin sama semua orang sih hari ini sih menurut gue. Tapi, I swear man, the Bulls need to do something about their team. Kalau gak, mereka gak akan bisa masuk ke playoff sih nanti sih. Itu adalah untuk Donovan Mitchell dan juga timeout hari ini. Pertanyaannya adalah, kira-kira apakah akan ada yang mencetak 80 poin minggu depan? Setelah minggu lalu, Luka 60. Hari ini uh, Donovan 70, mungkin minggu depan akan ada 80, guys. You just never know with the how the NBA is going right now. I won't be surprised sih kalau ada yang bisa sih 80 poin next week sih. So, itu untuk out hari ini kita, tapi karena kita ke prediksi dulu. Prediksi, biasanya cuma ada tiga game. Uh, I feel pretty confident, besok akan pilih Utah Jazz. Uh, Utah Jazz money line melawan Sacramento Kings. Sacramento kalau di Utah jarang menang sih, jadi... Hopefully trend itu besok akan berlanjut. So, good luck everybody. And last one, play of the day, it's easy, man. Easiest speak ever. Donovan Mitchell, historic night. 71 poin, career high, 11 assist 8 rebounds. Stats kayak gini, kayaknya gak akan ada yang bisa replicate ke mungkin 20 tahun ke depan. I don't think anybody could do it. Maybe Wemby, but I don't know. We'll see. Ini adalah stats yang susah sekali untuk diulang sama anybody. So, that is why he is our player of the day. So, time on game. That's it for the timeout hari ini. Thank you so much for joining me today. Hopefully you guys enjoy today's class. Nanti ditunggu untuk timeout berikutnya. Uh, what else? Masih nungguin aja sih. Masih nungguin konten yang di Denny Semargo sih. One on one sih. I don't know when he gonna upload it. I uh, cannot wait though to see you, uh, my greedy. Semoga greedy ini masukin ya abis gue 3 poinnya. But yeah man. Semoga juga responnya akan oke okay dari semua timeout gang. Semoga semua timeout gang yang dia akan nonton konten tersebut. And yeah once again thank you so much. Abis ini gua harus research sedikit. Untuk besok uh, mau ngeliput. Masa nge punya siapa ya? Rans lawan Satya Wacana salah tiga. So hopefully uh, bisa liput. Semoga bisa liput. Semoga dikasih pelatih-pelatihnya. Dan juga semoga bisa interview sedikit setelah pertandingan. So once again, thank you so much guys for joining me. Appreciate everybody. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, jangan lupa subscribe, jangan lupa untuk jadi member. Jangan lupa juga untuk share ini kepada teman kalian semua. And I will see you guys again very soon. Peace out everybody.